Sekarang kita nih lagi ada di pasar apa yang? Pasar Kampung Gusti Pasar Kampung Gusti Jakarta Barat. Wih gila, ini ini ini tuh uh, apa? Uh, pasarnya 24 jam nih geng Sayurnya segar-segar. Sayurnya tuh seger apa? selalu nih. Ih, ada jagung <laughs> lagi, tapi belum mateng. Nih, ini pasarnya itu 24 jam nih geng ya kalau kalian tahu ini 24 jam nih pasar ini namanya pasar apa yang Kampung Gusti pasar Kampung Gusti di Jakarta Barat nih yang mau beli kebutuhan rumah tangga kebutuhan nih kalian lihat nih sayurnya seger-seger gokil ini si pasar tuh. memang Oh. Apa bos? Jalanan gila ngeri. Mantap. Ayang. Bawa lagi, Bang. Pisa. nih. Teh, Kalau uh. oh, kalian uh. sumpah ini pasar memang keren banget, sumpah. 24 jam, cuy. Pasar 24 jam. Oh gila keren banget Emang sini pasar Oke okay, guys, next Kita bakalan jalan-jalan lagi Di kota Jakarta See you bye